Oke terima kasih guys Semoga bermanfaat So, channel ini membahas tentang kreativitas dalam kehidupan sehari-hari Bantu channel kami agar lebih berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share oke okay, selamat menonton Halo selamat pagi ya, kali ini saya akan membagikan video tutorial tentang bagaimana cara mengganti pulsator ini mesin cuci politron ya politron ini nah ya, seperti ini guys nah ini pulsatornya yang bermasalah guys ya. ini pulsatornya sudah digan sudah diganjal ganjal ya guys sudah diganjal ponnya langkahnya kita lepas dulu guys ini kita songkel dulu nah seperti ini guys langsung so, kita copot skrupnya ya dicopot nah, so, skrupnya skrupnya agak panjang, lumayan panjang Sekrupnya, guys. Kalau nah, tinggal kita ambil. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini sudah hanya lebur ya. Ini sudah saya gencel-gencel pakai baut, pakai sekrupnya. Ini jangan ditiru ya, guys ya. Ini sangat berbahaya kalau lepas bisa. <tuh> bisa menjebolkan tanknya ini ya saya menjebolkan casingnya Oke ini kita berikan yang baru dulu ya guys ya Nah ini udah parah nah ini kita berikan dulu yang baru ya moments Oke guys, sekarang kita ganti ya ini yang lama ya guys ya Ini yang lama dan ini yang baru ya guys Bentuknya beda ya Ini bentuknya beda nah Bentuknya beda Tapi diameternya sama ya Gak masalah ininya Mau bentuknya seperti ini atau seperti ini Yang penting diameternya sama ya Gak usah terlalu rewel ya nah, Kebanyakan Orang nervous itu harus sama ya. Ini harus sama Pemintaan pelanggan biasanya seperti itu ya enggak masalah kalau pengen sama ya lepasinnya saja lepas ini saja ditaruh yang baru ini nah enggak masalah ya yang penting itu diameternya dan fungsinya ya guys ya oke langsung kita pasang saja nah, ini kita masukkan ya ini lubangnya masih baru ya jadi giginya masih rapat nah ini kita masukkan di sini guys Lipasnya dulu, masih baru masuknya juga enak, ya guys. Ya, nah ini tinggal kita pasang bautnya. Nah, seperti ini tuh jatuh, guys. Jatuh cinta, guys. Nah, kita pasang bautnya seperti itu, guys. Ini masangnya bautnya enggak usah terlalu kencang, ya guys. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kencang, ya. ]nya, ini kalau terlalu kencang juga nggak mau muter dia terlalu kencang nggak mau muter terlalu kencang nanti dia akan copot naik ke sendiri ya sedang-sedang nah, saja ya nah, seperti ini guys udah ya, guys kita pasang tutupnya ini ya kita pasang seperti ini kita coba guys Terima kasih, guys. Semoga bermanfaat.